Kabar terbaru terupdate dan terhanya seputar Lesnar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar, imanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia dari Kak Renzilla Zuardini para sahabat ya Di akun Instagram pribadinya lagi-lagi memposting foto cute yang tentunya belum terposting persahabat, ya, yang selama ini ditimbun, akhirnya diposting juga persahabat, ya, Rizky Bilal dan Lesi Kejora, makin tentunya mesra di depan kamera persahabatiah ya, aduh, luar biasa nih, mudah-mudahan tentunya kita doakan buat mereka diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam mesinnya tersebut juga, tentunya Bang Renzila Zuharni, meskipun sebuah kalimat caption dikatakan, "Kiu enggak, kiu enggak, iya, kiu lah, masa enggak?" Tanya ya. Mohon maaf, ya, gak bisa di-upload semua si baju biru, soalnya pesan dari presiden jangan semua di-upload. Lagian, gak seru kalau semua di-upload, jadi gak bikin penasaran. Hahaha. Foto baju pink di upload kalau followersnya udah 300 ribuan aja deh Ya kira-kira bulan depan lah Wow Mudah-mudahan <gifat> sahabat ya Kita doakan secepatnya nih timbunan foto cute dari Lesti Bilar Secepatnya bisa di up dan tentunya bisa membuat kita bahagia kaba Ke berikutnya sahabat Kita lihat nih ada unggahan spesial banget nih sahabat ya Kita lihat aja nih Wow oh my god Jadi Lesti Ternyata selalu temani Rizky Bilar di lokasi syuting Persabatia ya, terlihat manja Tentunya ini diposting oleh akun Instagram MRS underscore AIL 31 persahabat ya, Ada sebuah kalimat caption tentu ini dituliskan Bersama dengan Alexi Kejora Ed jodoh wasiat Bapak Bapak kedua ofisial Tuh persahabat ya tentunya ini postingan foto Ketika di lokasi syuting Rizky Milar Sungguh luar biasa banget persahabat ya Tentunya tidak lesti Sangat setia banget selalu temani Calon suaminya kerja Persahabat ya Jangan ditanya foto kapan Ini ada jawabannya persahabat ya Ada yang bertanya Dalam sebuah komentar aceng 8110 persahabat ya Disitu berkomentar Ini foto kapan kak Katanya ya tentunya ada jawaban dari salah satu akun Instagram MRS Ail 31 persahabat ya di situ dijawab kemarin saya katanya persahabat ya tentunya pulang dari Medan kayaknya langsung ke lokasi syuting bareng Rizky Bilar persahabat ya ini tentu menunjukkan kesetiaan dari Dedek Lasy kepada Rizky Bilar mudah-mudahan. Kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesengan kita. Sudah terjawab, sahabat, ya? Jangan bertanya lagi nih. Untuknya, postingan foto ini adalah foto kemarin, ya. Tentunya, ketika habis dari Medan, langsung cus ke lokasi syuting. Kita lihat juga nih, para sahabat, ada kabar terbaru nih. Kita lihat, oh my god, juga nih, para sahabat, ya. Ada ibu Rizky Billah di lokasi syuting nih. Tentunya, bersama Poatik, aduh, makin... Banyak kejutan banget di malam hari ini persahabat ya. Apa mungkin malam hari ini juga ada Dedek Elesti yang selalu temani Rizky Dilar persahabat ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia yang selalu diberikan dari idola kesengan kita untuk kita semua Farah fans. Tentunya tunggu saja info dan kabar terbarunya persahabat ya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mungkin ini informasi dan kabar terbaru di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.